sekul porong nikah selalu ngajeng ngain gadah munak munak. dan hmm. di hmm. sekul selalu ngajeng ngain gadah munak munak. Kapan-kapan sakit PK motor tadi Tahu tadi laporan mungkin mugi gua pilih gratis mungkin mugi sakit kan segi pun juga ya Amin Waalaikumsalam awesome. Oh udah berani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 Jenang <tuk tangan> Abang. Jenang <tuk tangan> Abang. <tuk tangan> kisikan lagi nggak ya nggak <susuruh> panan kok panan apa kita orang ganteng dulur anak udah lagi jangan dulur, tidak kamera kita <tuk> Gaya es final seger, Mas. Mas, kopinya seger. Teh, ha. Oh, teh. Rokoknya seger, Mas. Seger. Ah, Urip songo ya, Mas. Sengeteh wis. Oh, urip songo, ya, sih.